Kami akan mengulas tentang serat alamating kutu. Berikut adalah pemaparan kami. Serat alamating kutu berisi mitos tentang perkutut burung yang sering menjadi janganan bagi masyarakat Jawa. X itu tersebar di masyarakat yang memiliki paham pejabat. tak tersebut mengandung larangan dan anjuran bagi orang yang mencintai perkutut. Kes dasar dan isinya, masyarakat diharapkan percaya tentang sifat-sifat burung -sifat perkutut yang baik dan buruk Mereka 15 macam burung perkutut. Dari 15 macam tersebut dapat dibagi menjadi dua. 9 macam adalah burung perkutut yang baik dan sebaiknya dipelihara. Sementara itu, enam macam yang lainnya merupakan burung yang buruk dan dilarang untuk dipelihara. berkutut yang baik dipelihara menurut serat ngalamating kutut. Burung berkutut yang memiliki pengaruh baik adalah burung yang membawa keberuntungan bagi yang memeliharanya. Adapun burung berkutut yang baik dipelihara itu ialah Sri Mangatang. Salah satu burung berkutut yang baik dipelihara sebut Sri Manggapek. berikut baik yang memuat hal tersebut angingu kutut ingkang putih terijip putih tinom dan kuku cempel putih tarone Sri pangetel arane kang aksi ngon ingone tani Sri sadhana lutut serat malamading kutut baik kedua jawan di atas disebutkan bahwa Sri pangetel merupakan jenis burung perkutut yang berbulu putih burung ini juga memiliki ciri jari dan jempol berwarna putih keakluan burung ini baik untuk dipelihara oleh petani karena akan membuat kemuliaan dan kemakmuran bagi yang memeliharanya Wisnu Citro Juru yang baik untuk dibiara adalah Wisnu Citro. Rikult baik yang menyebutkan hal itu. Protoshiro angin aksi. Ingkang ireng tinan. Tekan cucuk utawa sekali. Lawan sisi semu ireng menggi. Wisnu Citro nani. Eceke kalangku. Serat. Lamangting kutut baik keempat Wisnu Citra merupakan jenis burung perkutut yang memiliki bulu, paruh, dan kaki berwarna hitam keabu-abuan. Namun, bulunya itu tidak memiliki sisi berwarna kehitaman. Burung yang berciri demikian merupakan burung yang sangat baik untuk tidak dipelihara karena akan membawa hal baik bagi yang memeliharanya. Wisnu Manganu Selain Wisnu Cito Ada burung yang disebut Wisnu Mangen, Yang juga baik untuk dipelihara Berikut kait Yang menyebutkan hal itu Lah Tashiro Angingupaksi Semu ireng tinam Sak serantune Awak iro pakbeh. Wisnu Mangnu Arani Paksi Serapan Rezeki Epeh Paksi Iku Serat ngamanteng kutut baik genang Wisnu Mangnu merupakan jenis burung berkutut yang baik dan seluruh tubuhnya berwarna hitam keabu abuan Burung ini merupakan burung yang istimewa karena akan melakukan keuntungan bagi yang memeliharanya. Kusuma Wicitra burung lain yang baik itu tuki disebut sekut kusumawi citra hal itu neslapat dalam bait berikut angin paksi semu putih cucu sikile mangke pan apecik uniko lamate aran kusumawi citra nunggi barang karyo dadi rejeki di serat ngelamating putut baik ketujuk Busuawicito merupakan jenis burung perkutut yang punya warna semua putih. Burung ini memiliki paruh dan kaki yang panjang. Siapa saja melarang burung ini akan mendapatkan rezeki yang terus menerus. Andito Micil. Andito Micil merupakan jenis burung perkutut yang baik dipelihara. Berikut becak yang memuat hal itu. Lamunsiro sa minggu paksi kututeh kang tinom dan wilangané yen di malas kihih dan arane sang Pandita micir lamate apecik keringan kang serat alamanting kutut petit 8. menurut peti atas burung ini memiliki bulu ekor sejumlah lima Pemeliharanya akan dihormati oleh orang lain. Purnomo City burung yang baik untuk dipelihara adalah perkutut yang disebut Purnomo City. Berikut baik yang memuat hal itu: lah taksiro ningupaksi netrok pang Sumurat angin mirah selawing neterani was tanning Kurnamo Siti Jalmo Katah Asih Awingit Tangning Serat Alamanteng Kutut 9 Kurnamo Siti Merupakan jenis burung perturut Yang memiliki warna merah Di sela selamatanya, Sehingga mata burung itu Seolah memancarkan sinar kemerahan Burung semacam ini baik untuk dipelihara karena yang memeliharanya akan senangi dan segani oleh orang lain Sinusuh City. selanjutnya adalah burung yang Sinusuh Siti burung tersebut juga baik untuk dipelihara berikut baik yang memuat hal itu telah mengelopan Sinusuh Siti pecik perorotan Tejaniro De den apango mauke awoniro kinario jijambi waras barang sakit yen kinario adus serat ngalamanteng kutut bad 10 sinisuk merupakan jenis burung perkutut yang dipercaya akan mendatangkan kesehatan bagi yang meliharanya Burung ini bersarang di tanah dan dapat dijadikan obat mercu jiwo. Burung lain yang baik untuk dipelihara dinamakan mercu jiwo. Berikut bait yang membuat hal itu: Lanmino paksi netral kuning, Kang Semorot, mercu jiwo punika wastan. Lana pun melelehkan rezeki lututih calmi, seroyote ayu. serat alamanting putut bejelas. 11 merupakan jenis burung perkutut yang iris matanya berwarna kuning, sehingga memancarkan sinar kekuningan. Burung semacam ini dipercaya dapat menghasilkan rezeki bagi yang memeliharanya. Mustikaning paksi guru yang sangat baik untuk biara adalah mustika mengpaksi berikut buat yang memuat hal tersebut lamun anak paksi netral putih terus awak tinom. saksa gunai semua tetap manggih yaiku mustika paksi dan ngerongcil ngan ingani Rat alamanting kutut 12. dua belas, mustika net merupakan jenis burung perkutut yang bulu dan matanya berwarna putih. Sedangkan paruhnya berwarna abu-abu, virus -abu. matang ini tercair sebagai burung peliharaan raja, sehingga siapa saja yang memeliharanya akan mendapat keutamaan seperti seorang raja. mertu jia burung yang juga baik untuk duara sebut mertu berikut bait yang memuat hal itu namun ada paksi kuning, terus ing kaya hey, ratol jiwa punika arani sakatahe pecik dan siji dan ditinggolong cilik ngon ingone ratu serat malam nanteng kutut ke 13 Merciciwo merupakan burung perkutut yang matanya berwarna kuning dan paruhnya tajam burung ini merupakan lambang kebaikan dan dipercaya sebagai burung peliharaan raja jika pemelihara burung ini akan mendapat seluruh kebaikan di dunia Inekdong selanjutnya adalah burung perkutut setuk burung tersebut juga baik untuk diperlihara berikut bait yang membuat hal itu lamun anak paksi sore muni aran anak gedung lamatipun mulih ke dunia lan ngea pangan ingkang suci suci beras pari Basuki kang nini serat pengalaman dikutut 15 Minut gedong merupakan tulis sebelum berkutuk yang diconya dan namunnya di sore hari Burung seperti ini sepertinya akan membawa berkah, rezeki dan keselamatan bagi yang memeliharanya Gedong Mengok Burung lain yang baik seperti sebut gedong mengok Berikut baik yang memuat hal tersebut Lamun taksi, punya pendak enjin sarang surya kapan kan apa cik konek ngelamati gedung mengo kedah den telepon emas lawan pici tanginu rahayu selat ngelaman tung kutut 17 gedung mengo merupakan jenis burung kutut yang berkicau di pagi hari seiring dengan terbitnya matahari Hijau burung ini merupakan pertanda baik bagi sehingga siapa saja yang mengeluarkannya burung ini dipercaya akan mendapatkan rezeki dan keselamatan. Burung di atas merupakan burung perkutut yang baik dipelihara. Samping itu juga ada burung perkutut yang sebaiknya tidak dipelihara. Berikut adalah perkutut yang buruk dipelihara menurut serat ngalang mateng pun burung perkutut yang memiliki pengaruh tidak baik adalah burung yang membawa kesusahan dan ketidakberuntungan bagi yang memeliharanya. Adapun burung perkutut yang tidak baik dipelihara itu ialah. Bomo surut Bomo jenis burung perkutut yang tidak baik dipelihara. Berikut baik yang memuat hal itu lamun Siro Arso Mingu Paksi pra, kutut, Wong Anak Ojang Mingu Kang Abang Hinggupi Domo Arane Kang Paksi lamat Nero cek Deringan Kang Mingu Serat Malam Anting Kutub bait, Satu Seperti Disebutkan kata Di atas Promosilir ada jenis burung perkutut yang berekor merah. Jenis perkutut ini tidak boleh dipelihara karena yang memeliharanya akan sakit-sakitan dan menjadi kurus. Promolot, burung lain yang tidak baik dipelihara, adalah perkutut yang dinamakan promolotu. Tanda tentang burung ini ada pada pait ketiga berikut pajangnya paksi napas negi namating awal kroma lebu punika arani panas barang atang ekang jelmi tutuknya ngarang arangi lan ademi padu serat ngalamating kutubai tiga kroma lebu merupakan jenis burung berkotub yang julinya berwarna abu-abu kuning-kuningan Burung ini kurang enak dipandang dan memiliki paruh berwarna hitam. Burung jenis ini dilarang ditelara karena akan membuat celaka bagi yang mengharanya. Bromopolo, burung lain yang speknya ditelara disebut bromopolo. Mitos tentang burung ini tertulis pada bait kelima. ojo ngopaksi putih kukune sawiyos promokolo punika arani lama tipung, pan datang prayogi patuhkan rezeki susahan kanging serat ngalamanteng kudut 35 promokolo jenis burung perkutut yang bulunya berwarna putih dan kukunya menyatu burung jenis ini tak baik karena karena akan bawa nasib buruk bagi yang meliharanya, Memelihara burung ini akan jauh dari rezeki dan mengalami kesusahan. Bromo kakop, selanjutnya burung yang harus dihindari untuk dikelara adalah perkutut yang disebut bromo kakop. Mitos burung itu ada dalam babak ke-14 Joshirong nupaksi putih. para ini mangkuk. Terus barang yang kami putih. Ramo kakop arane kang paksi. Asro kro ingketih. Ketihhe Serat alamanting tutut berjelas. Ramo kakop merupakan serangga berkutut yang bulu muka dan paruhnya berwarna putih. Burung ini tak baik jika dipelihara karena burung ini suka melihat darah yang peliharanya. Sehingga siapapun yang meliharanya, burung ini akan mendapatkan celaka bahkan kematian. Tuna ngerik. Burung ini tidak boleh dipelihara, adalah perkutut yang disebut dengan tuna ngerik. Berikut baik yang memuat hal tersebut. Lamun taksi isuk sore muni lamating awam Durno ngerik Ika Arani Manggung tukar punya Anak Rabi Adokan rezeki Allah kerap metu Serap nalamating kutut 16 Durno ngerik Merekaan kutut berkutut Yang selalu berkicau Di pagi dan sore hari Kicau burung ini bersahut-sahutan Satu dengan yang lainnya dalam pupuk ini disebut bahwa siapa saja mengarap burung perkutut jenis ini akan memiliki nasib buruk pemiliknya akan jauh tercekik dan mengalami kesesahan burung selanjutnya adalah burung perkutut yang disebut burung nalu burung ini juga tidak baik dipelihara daun taksi mulai tengah mengi lama ting awal Durga Uniko Arami Jalu Estri Keringan Aganti Jutokang Rizki Sahu Huyang Huyung Serat Malam Nganteng Kutut Baik 18 Turgong Merupakan jenis burung berkutut Yang selalu berkecoh di malam hari Jenis burung ini Merupakan salah satu burung Yang tidak boleh berbara Karena akan mendalam nasib burung Kepada orang yang meliharanya dalam bat 18, Siku buat siapa saja yang memelihara burung ini akan mengalami kesusahan dan akan berkurang.